Sudah belumnya, sudah belumnya. atau Live Mobile legend, Veyo semut gak apa tuh? alah oh, kak tahu tau semut atau perbedaan semut sama veo? ikut mabar iya makanya bingung live apa nih? aku update status dari tadi yang gantengnya baru masuk sekarang aku bikin voting kemahasin, makasih kawis sekali gunung ml co iya co, aku bingung co, co. Halo Kak Vio, Gemon, pagi Nancal, Pagi, Pagi, Pagi semuanya, I love you, Mbak. I love you too, Rida. Mobile Legends, aja kak, Mobile Legends, kita pun sedikit. Hmm, Iya, Kak Manis, kemas Sudah Bumai sekali Nah Hai juga Hai Kak Samad Tawa Muhammad Muhammad Aku mau kasih tau ke semua, Kalau ada yang lebih manis dari gula Aduh Bisa baik Bisa baik Pagi dunia cantik, pagi juga kagi tehak Gabung dong, monggo mas Bale Oh, ada lucannya dua tahun mas Bale Halo mba, halo surga hmm. Pangi surga dong gue ya huh. Huh. Hai juga, alakas surya, kagak live ml Kagak, gue ya tadi nanti pagi Live ml jam 5, jam 6, jam 7 Afiq you too, Kasihitna. pagi julian yang cantik kak belum Bobo iya Bobo hai surga dunia wow surga dunia hai kak Gibran salat salat momo kak Awi jangan lupa doain aku ya yang baik-baik hai sayang halo kak Irvan sarang Nyo Sering Nyo sering Beo apa sarang Veo hai Chandriver halo Pagi kak Dedi, halo kak Akew Happy birthday, siapa yang ulang tahun bos? Siapa yang ulang tahun? Bos Vera Hmm, jadi ada yang ulang tahun Glad to <tuh> gini aja dah, sejam dah Bisa ngomong Jawa Indramayu, Aku di Cerbon juga Jawa, gitu sih pagi mami, pagi cipeng wih, gue ini ya, banyak rencana satu tahun, dua tahun ya selalu kak, terima kasih kebapun ya, juga selalu baru puncak, kalau kak Ega, kalau kak Akeo kak, ada punya ya, punya apa? pagi santai pagi ganteng amin Terima kasih Kak Simba Cantik banget Terima kasih Karina ganteng Kak Deddy Kak love you Kayak emot Kayak, kayak stikernya Kak Deddy Hai juga Halo Bang Dion Cinta kesayangku Halo Kak Awis Ini orang FML orang. Bingung coba berapa disana kak? Salam dari serda apa? serdang, dimana itu serdang? serdang mabar yuk kak. ayo nanti jangan ke grup aja ya, kalau mabar ya spil ig dong mumi, ig aku viofavifu IG nya viofavifu halo kak, halo bang manis, ganteng Hehehe. mabar yuk kak nanti ya nanti nanti kita mabar-mabar yang mau dijoki, joki aku mobile legendnya DM ke Instagram Vio ya Tahu nggak Instagram Vio apa? Instagramnya Vio Vivo Vivo nah disitu asal Cirebon apa Indramayu? aku dari Cirebon Emang kakaknya di Indramayu kah? Ya Kak Ega, halo Kak Ega dari Bogor, Kalimantan Barat, Mbak Ayang gak cantik Oke okay, mas yang gak ganteng Kak Ruru Tetap semangat, semangat dong Kak Gibran Durung turung, durung, aduh biasa begadang Fiyong kira coba ngilak, oke Banyak Kak Indra banyak banget. Nanti, kalau di sebelum satu-satu, nggak cukup. Nanti, yang ini, marah yang itu, marah yang ono marah gitu Ini, sedapnya, sedap, kasandim. Kak Sandim kamu tidur sebelumnya, ini lebih gue belah, tapi gue cukup pulang, nah sama kasih mana aku orang Cirebon kak Ius tinggal di mana kak tinggal di Cirebon kak namanya siapa itu? bahasa Jepang bahasa Korea bahasa Mandarin kita udah dari situ dari kayak mana aduh telpak telpak bang bang asal Cirebon tak yas Cirebon kayak gitu dari mana imut dong semua boba tidak ada yang tidak imut kakak kalau so, imut berarti mata kakaknya bicha Ini lindai melihat. Lihat jumelit lindai jumelit pemandukan oh pemandukan pemandukan aku kaget tau udah dimanitu tau nama doang kaget tau dimana dimananya bisa <gulis> ngomong jawa patus iya cerbon jawa jawa sunda wadud bayak ora oh, baru satu ini rokokku masih penuh masih penuh say aku mulutnya nggak terlalu nggak terlalu mini -nya. aku ngerokok kalau di live kalau habis makan kalau ya begitu begitu dong kalau mulas ya kan Sama cari inspirasi gitu kan kamu yang cantik banget ya cuma cici cumu jawabannya Sunda ya iya -su, jawa Sunda jawa lagi kafeel, pagi kapik tapi enggak begitu mendalami view bahasanya atau musik atau tahunnya aja sekenanya so aja gitu. Olahraga dong, ini lagi olahraga, lagi ngobrol-ngobrol, nih -ngobrol. mulut kagak bisa berhenti nih. Lagi olahraga juga sama Kakak. Halo sayang, ada juga, mancing kerind. Eh, <tuk> jangan ada jangan, nanti keluar. Nih, Kahel, aduh. Punya apa, Kak? Ya. Yeah. <tuk> pargoi dong itu bukan pargoi yang bisa pargoi say ini mau pertemanan boleh gak? Ya? pertemanan apa tuh? kalau ini fanspek kakak nggak bisa terima pertemanan kalau ini fanspek nih oh, jadi oh. Di, face di facebook itu ada dua kalau yang untuk live streaming kayak gini itu namanya fanspek kalau Facebook ya Facebook biasa ya kayak aplikasi lain gitu ya kayak medsos biasa gitu Cuman kalau live streaming, kalau live streaming kayak gini, live streaming jualan, live streaming gaming, live streaming apapun makanya fans pek gicil abang, apa abang? ayang nabah nak tidur lagi okay, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. nama aku wawan, hai wawan, woy cantik pagi ganteng makasih kak, balok, balok, balok es tambahnya dia balok es ada-ada aja, aku mau beli balok es boleh enggak, kak? kirimin balok es banyak kak? mau banget, mau apa? halo kak, halo apa iya kakak Rio? hai aditya kakak, Kak doli semangat pagi mas pagi mas ganteng rokok apa? rokok apa cok? nih tuh double double aku suka yang double-double kayak oto-lato gitu double gitu ya yang bisa kiri masuk kanan ini Gitu, <laughs> langsung buka sama subuh bang pink, komen lato-lato, film gak bisa main lato-lato, film -lato. punya lato-lato punya anak gue, mm -hmm. tapi kalau bisa mainnya, apa tuh nanti kenapa aku gue? Sih ya, begini, begini, begini, begini dong deh. Hai hancur amat, bye, hancur gak kayak aku tumben, gemoy, mana cek kadoannya, terjun nemu nih, mau udah. Sekalinya muncul langsung follow ya hmm, sombong amat kayaknya boleh kak boleh nggak ya say waduh kawan, laki banget laki laki, laki. sempurna, makasih karena betul, acara apa nih acara gabut aja, acara ngobrol-ngobrol aja gitu sejam, dua jam gitu ya kan. Cung kuat gak main sampai pagi, Cung? Tapi pagi ada siapa aja, Cong? mami mau ngulik pagi nih. Kak ML apalah. Eh, usia berapa, Kak? Usia 20 ke atas. Alah, Cung, mau ajarin ke ajarin apa, Kakak? lagi nonton bola oh iya, nonton bola baik nonton bola baik tumben main ML mah dingin, uh, udah main ML masih main ML kok, cuman kalau live streaming ya begitulah semutnya gue kayaknya Ay, cantik kakak, Julio Mbak Salim mana tangannya Mas? Aku Salim nanti. Mampus ya jamnya aku mau balik nonton lagi. Oke pagi-pagi pagian paling cum. Komisialam hindry Apa sayang apa kak Avoi? Hilang kemana kak? Gak hilang kuat beb ya buat baby aku berbangun say punya rokok, rokok abang, jam coklat, macik mm -hmm. kacang punya kamu berapa? Satu, satu rokok aja belum hmm. Subuna, dia mau tak nanti niatnya pagi mainnya feel jam 6 atau enggak jam 7 gitu live pagi live mobile Legend kita ngabarnya dari grup ya belum matanya rengga kejar kita iya betul banget belum mata gue gemes deh sama laki-laki yang kayak gitu hal kecil lagi diperhatiin oh. gemes banget seneng nah, rata laki-laki itu tidak memperhatikan hal-hal yang kecil gitu ya kan. Memperhatikannya hal-hal yang besar saja gitu ya kan. <tuh> yang kecil itu tidak diperhatikan. Gak suka. Seluler -tid malam, gemua seperti tidur. Nambah artis teh, artis pisan Terus apa dong gua? Gak suka yang lain, Cuman suka AC Mi, Manchester City apa Arsenal? Cepet Mi. MC sih, Manchester City sih. Kalau kata kalian Manchester City atau Arsenal? Kalau aku MC City, gua kalau ngerti bola, Cung Astogi. Pokoknya nah, apa KSC. Sponge enak tuh rasanya kayak segar, enggak tahu aku kafebel. Aku awal kenal ya SS, SS aja gitu. Gitu lentik dong, gila dicatok di hair dryer, gue sampoin tubuh lu jembut <laughs> panjang, gue catok bayangkan Sony apa jembut gue ya kan? <tuh> ah langsung aduh aduh deh, wangi banget bang, dek dek dek gitu bang nanti bang <tuh> lama banget kayak Dendi ngopi pikat gak suka kopi? Aku berandom nih kayak berandomnya suka transfernya. Kalau gak suka transfer skip aja. Pertanda cuek kuat, mbak ya. di pipi. Hah? Sekarang di pipi atau karang di pipi? Ini eh, telat Mas manteng aja tuh mata iya, orang mur banget yang masih manteng arsenal dong. Arsenal, beli super rokok. VIP mana kak ada? VIP gue itu dua. Kalau gue pakai. <tuh> Bayern lah apa tuh Arsenal atau City lah. Hmm. Kalo pagi malam pagi ini, iya gak tahu. Aku juga bingung. Tadi itu mau live tuh kemalaman. Aku baru beres itu jam berapa tadi? Jam 2 Gimana ya? Lebih enak mandi malam ketimbang mandi sore Jam 1 bermaskeran rambut Terus hair dryer Terus Baru beres jam 2 anjir Terus mau live apaan jam 2 <guluh> Unik live ngobrol-ngobrol aja dulu Au Abang gigit ya Au Au Au Mon kok nampak tua sih, kok suara nama tua gimana nama tuanya? orang takut, kah? oke, oke Fia, jangan desa dong, muntut tai dilihat ada yang iritasi kulit tuh mana, Beb? ini, hidung Naik kame do, kamu dalam pikiran pertama aku di pagi hari, -hari biar gak langsung aku tertidur ya, panjang banget deh. Stay di mana, kamu di Cirebon, kak? Manis banget Terima kasih ASI, kamu di Miami, jam 5, jam 5 sampai jam, jam 7. Jam 5 sampai jam 7. Mandi kembang ya, betul sekali, orang gila, berarti lu lebih gila do, orang gila ditonton ya, kan? sambil minum kopi sambil tersenyum sambil melayani enak minum kopi apa kabar baik ke asri orang <laughs> gila orang gila ah berarti berarti kalian orang gila dong nonton orang gila at dek dek turu dek dek aduh salam bang jabrik nah kita kopi san iya mah Cuman juga Eh, kak Rahel, gak ada C-nya Kavinyo, kak Rizky, halo Hai, hai kak Aku hmm. lihat cuma sebentar aja Hai juga Ya, minum habis Ini dari kata kepala baru, apa tuh? Masih tetap cantik, makasih Bening ya mbak? Iya mas, ya ampun Campur efek mas, jadi tambah bening Udah bening tambah bening gitu ya, kan Definisi bening Tambah bening Gak tidur kakak Halalin hmm, aja yuk. yuk Back back back back Turut turut turut turut turun Turut turut turut turu. Bukan tembang, tapi Gemoy! itu orang kesunan sahab cantik, kulitnya sempurna sempurna lagi feel, panggil, ketemu bisa nggak? nggak ngapain ketemu <tuh> nanti aku dinakalin lagi ketemu-ketemu <tuh> coba budi ini bentar, ngapain berdiri. Hai maci, ji, maah ji ji, nggak nih mukanya mau sosial dong? Hai login Vio, ngomong ngomong lagi ah, login login login nanti loginnya. Biarin dong kak pendek gue. Hai jangan nih, jangan apa nih jangan asam sudah sampai sampai kemana eh melendung melendung melendung melendung melendung kemana tuh jangan tidur kah yes kakak tidur rasanya aku sedang malam Pasti mantap ya, Mbak? Mantap gitu. Gas. Mana gas? Gas keren. Kemana gas keren? Kayaknya sekarang. Apa tuh? Kayaknya sekarang lihat deh, tapi waktu di mana ya? Di mana, hmm. Emang kamu orang mana? Ngeliat aku di mana? Siapa dong? mang, tidak mau. Oh, uh. uh. bisa ngomong kayak kayak apa ya? Apa ya? Mimpi enak, bye! Bye! Aduh, ngomongin randang kabe ya Gimana ya cok ya? Kalau saya kesehatan kakak, bye, ke Doni bye. Ayo kemana kok? Mau kemana? Wow! Wow! Kenapa? Wow! Wow! kak awrat kak iya tuh tuh matanya tuh matanya tuh tuh matanya awrat awrat awrat awrat awrat itu matanya mesti matanya itu mesti aku di Jakarta oh Jakarta udah amat mimi mimi mimi hari kamu normal neng awis neng awis neng awis halo neng awis neng awis nama anjingnya siapa bunda si Ayu, Siti Nah, Eta Mantap kakak warna merah Apanya warna merah? Ini warna pink, Cok Ini warna pink, merah dari mana? Astaga Pink, PING PING PING PING PING PING AVANZU pink, PING PING PING PING PING PING PING PING, ping, ping. Lu sama bocil, jangan nanya sama gue bodoh. Waduh, nanya sama gue, nanya sama bocil. Pakai ditanya lagi, goblok. Goblok kali, goblok tuh dibuang, cok, jangan dipelihara. Mantai, cirebon ini, cirebon pelihara tuh tuyul, cok, kaya, lah oh. Aduh, lihat goblok kayak mana konsep nih? Seren aja, lah, gak kuat ya, kuat aku sih. Gak kuatin apa? <tuk> oh, gue oh, salat-salat, oh. salat-salat, salat monggo ke azri, monggo monggo mau nah, bibir gue gue, merah, <tuk> merah baru. Makanya matanya ditutup aja, gitu aja. View di mari ada ya view pegang HP tangan kiri, cakep. Ngapain tuh, view di mari, ada view yang coli, gitu ya. Nah <tuh> pegang HP tangan kiri, gitu. Lato-lato lagi, lato-lato lagi katakan gak boleh kan ini baju kegedean aja apa si tengtop ini uh uh uh uh Hai Bogor halo Bogor Bogor sekarang banyak tempat-tempat indah ya cuy jadi pengen ke Bogor cuy banyak tempat-tempat indah sekarang Bogor, cuy, ke gue jauh-jauh lagi lo ke Lembang, ke gue jauh-jauh lagi lo ke Bandung. Di Bogor juga banyak tempat indah indah sekarang Anjir. Berasa nuansa nuansa lagi di Bandung, nuansa nuansa lagi di Lembang gitu ya kan. Kapan gak bisa liburan? Rasanya <gulit> <tuh> aku seneng melayang. Sekarang di Facebook tuh nggak bisa, nggak bisa capek romus. Bolobet lagi. Casan dong, say, say, say, say. Casan, ain, casan lain. Ah? Calsan. Baterai, baterai itu satu mana ya? Ah. Baterai emu satu lagi, udah di situ pasti di kasur. Di bantalnya. Siapa yang terakhir mati ini? Kita udah mati ke TV Hai Riza, ala ka Phil, ala ka Dodi Kamu bilang dong apa? Apa dong ultinya Bruno tuh? Ya bukan, skill 2 kuka Boing boing boing, ngiceo Skill 2 kuka eh? oh, my Fire, fire! Fire, fire, fire, fire Hai dong, ah dong Maabar, aku kena banget kalau aku ganteng serem kakak, masya Allah. Mana bolongannya cok? Nah, itu udah ada maksa banget berkelatankencang, berkelatankencang gimana ya? Ini mohon maaf nih, talinya di belakang saya. Kalau talinya di depan nah baru. Hmm, apa maksa kenceng banget talinya di belakang say say kalau kalau ngerti perbehaan mending diem loh nah nanya sama cewek lu gimana biar tuh tete, kenceng ah talinya sampai depan sampai sini baru kenceng tuh tete. dibilang maksa tetehnya kenceng kenceng ini ya tuh tali gue jadi belakang gimana konsepnya ya, ada ada kenceng mah kenceng aja ya, kan Hah, kebanyakan megang tete yang ini jadi begitu nah, gua atobing lo aduh ada aduh ada-ada ada aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh awan kefeo, coce, halo rata sedikit apanya nggak panas kah? dingin lagi dingin banget, nyelip enak kayaknya nyelip nyelip lagi dingin tau, di Cirebon tuh lagi hujan aja. Kamu lupa main PS ya, udah terima kasih pakai Main PS. Stefan Sabar sabar kah baiklah, <tuh> aku sabar. Sabar sabar sabar sabar. Oke, okay. <tuk> Dispan terus Risa Oh ya HP yang satunya lagi gue lobit juga mamai aduh hidung gue <tuk> Buset muset kayak gini pengodilan anjir ya gimana ya kalau live itu nggak tahu kapan ambil gambar awalnya itu loh acara naon sih iya teteh acara ngobrol pagi cafe pagi ke Vio, pagi kakazul Zulkafi mampir ke Kuningan kak kuningan apalagi terimakasih ya ternyata yang di belakang yang di belakang teteh Nggak kelihatan anjir belum di... belum di... belum belum di... belum di touch Belum di touch itu lama banget ya lama banget Aw, enggak tahan, aw Aw, aw, aw, aw, aw, aw, Di situ kan bu Banto? Di situ di Hah? Apa? <tuh> <tuh> <tuh> dong kameranya kamera apa Bang ini kamera tas tas tas tas tas, tas. gua pake HP kamera depan begitu bagus apa suka kopi nanti gue mulus kalau ngopi ya Allah bikin gemes Kayak ya Allah ya Allah ya Allah teman jangan jenka dulu patuh Kalo lagi enggak publik juga kalau enggak mau enggak Tidak Amin, Jadi tubles oh, clean, Tubles Tubles Jadi kira ini Apa namanya e, Ban Ban tubles Tah hmm. Kenapa gak game aja sih? Hmm? Kenapa gak game aja sih? Enggak kinco. Sama aja game Sama kayak gini ya. Kak Tanjung nanti Jam 5 Jam 5 Mingga ceritanya Lagi mm -hmm. Lagi nonton bola Lagi nonton bola dia bola tapi kalah cung fix off dong kalah pagi ini pagi karena hari aja, review, review buka buka bocokan bintang terima kasih Rosha <gülüyor> Karisa ada rencana satu tahun loh tapi komentarnya masih kayak gitu aja Kakak nggak follow Fius selama satu tahun sampai ada rencana satu tahun di atas nama Kakak tapi begitu aduh malu malu malu malu maluin sekali lagi ini spam gue blokir langsung ya kagak peduliin lo follower gue selama satu tahun kalau lu spam dimanapun juga bakalan di. Halo Papua welcome lagi di kosan apa di rumah kak di rumah alhamdulillah kak nggak oh, di kosan yang bisa gabung bisa Kamu atau si tante nih. Hmm. Hmm, dia yang udah nge-follow aku selama satu tahun kak irv tapi teman masih kayak gitu aja komennya minta dibaca dengan cara ngespam ya kalau nggak caper apa dong minta diperhatiin aduh nggak ada waktu saya yang perhatiin kayak kamu hmm, terima kasih kayak Gio, sudah mengingatkan thank you so much makanya sekarang nih, siapa speknya kak? Spek siapa kak Elia Zeren? Hai mi kalau gak live nih? Iya, tidak, nantilah gampang lah Gampang bro, meledak, duar, duar, duar, duar Mana tuh si Risa? Mau gue blokir nih? Muncul lah kayak Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh Kocak gaming adik apa namanya gini ya? Viva, Viva, Yang bener pada gajiin Jihir lu gaji kan, Re? <tuk> gemes Gemes Kak Malum Gemes, gemes Sekarang ada apa sih? Hari Sabtu ya? Sabtu pagi Karisa mau bintang berapa? Kasih bintang Kak Kayaknya gelap hidup dia itu Kak malam Terus gitu ya kaget Ada terang-terangnya gitu sekarang temen teman rambutnya, makasih Ini view rambutnya motong sendiri tau Makasih sudah dihargain Demen banget gue sama laki-laki yang begitu tuh Hal kecil lagi diperhatiin The best Beruntung banget kan Nanti cewek yang milikin kamu Hal kecil lagi diperhatiin Gimana hal besar gitu ya kan fix itu cewek beruntung banget Hitam mungkin abu-abu monyet Saya bukan, bukan hitam Lebih ke abu-abu monyet gitu ya Hmm salah-salah Ivo Hai Kak <gay> Hi Hai Cuma ya Oke okay. Sudah ngisin gue Eh, Ayo, ada gue gak jeketot ya, kan nanya gue, lo kan ngomong yang komen pada gaji semua. Boleh nih, lo ikutan gaji kagak-kagak ya? Udah ya? Ya, Pelan-pelan dong, sebut nama iginya Vio, Vafifu, Vivo, kayak gitu. Aku isu rekeningnya Kak Risa, mau ya. Kak Risa nya muncul lagi Kak IRV, takut diblokir sama Vio Udah nge-follow selama satu tahun, tapi komentarnya masih begitu Aduh, malu-maluin nge-follow selama satu tahun, ngapain dia, ya kan? Hmmmm Biarin aja guys udah tidak doang, sekaligian doang lah Gue away Gue. beras, beras pagi neng pagi suharno-harno pagi pagi pagi pagi pagi pagi gabutin ya kan cari yang hangat hangat hmm, ya? apa ya yang hangat hangat mana nih kuih bulu mata gue ya. kelihatan banget ya ya ampun ya ampun, Gusti mau agung Hai Hai, Kak Syukri Halo, tunggu sejumah aja kalian. Ya? Net, ya, maaf ya net, cok, oke okay, net, serang ya pokoknya untuk kamu Andre. Oh, uh, uh, uh, uh, gue bisa suaranya di muti kayak gitu. oh uh, nih nih Oh uh, pagi-pagi ya kayaknya Kak Awis uuuuh monggo Kak Wandi monggo uuuuh ada lucuannya 2 tahun terdeser ketik follow like halo Kak Riko, halo Kak Putra saya yang satu ini nombong gue lagi suka suka anak pesan dari Pati saya Riko salam kajamawi jana oh, Janawi Ya aku bakal live lagi di Facebook balik lagi aku di Facebook di rumahku rumahku welcome Facebook welcome rumahku yang telah lama aku meninggalkanmu Facebook momo momo I'm back feel unchun I'm back feel unchun unchun unchun feel unchun gurali apa gurali gurali, gurali apa gurali kayak yang manisan itu kayak sebelah di toyo di luar loh mantap ngakak cantik terima kasih udah oh, terbang gue amin <laughs> cantik. Hmm. Sumpah -sumpah ngakak cantik semoga semoga bikin ngakak beri jangan keras keras deh ngakaknya beri nanti tengok-tengok sekitar kamu ya, ngakaknya kenapa tuh si Andre si Andre kenapa nih pagi-pagi lihat ponsel tapi ngakak-ngakak dia si Andre kalau lagi di rumah aman kalau lagi di luar Ya serem juga lo ngakak, kenapa gitu kan Orang-orang sekitar lo ngeliatin lo gitu kan hmm. Kaho karanggil, matanya cantik banget Mata gue ilang Makasih kakak hmm. Matanya ilang masih bilang cantik Pakai softline Bar-bar dong Cantik boleh Goblok jangan sayang tahu tempat tahu sikon, kalau mau barbar ya manis <tis> normal, kayak abis normal normal udah cantik kalau ganteng Halo halo halo Bandung good morning good morning jam sarapan, eh belum belum waktunya jam sarapan ya waktunya bangun tidur ya kan mainan HP dulu scroll scroll sosmed sampai mampu sampai gemu ya kan aku kota Cirebon kakak hal kak Iwan rambutnya warna apa warna apa aku ini warna campur campur warnain sendiri ini apa sih, warna warna coklat coklat karamel sama as grey dicampur mau dipanggil kakak, bunda, tante panggil adik adik, adik Vio iya bang ada atau kenapa bang, mau dimasakin apa bang pagi ini yang Kali kali-kira ngakak aku biar muda bre katanya juga ya tapi jangan berlebihan juga kakek lu dikira gila nanti duit berlebihan kagak apa ya kan hmm. apa tuh, ya buat tomat tomat Bekasi, aku bukan Bekasi emang lokasinya Bekasi ya? aku di Cerebon, kakak bukan Bekasi emang ada lokasinya Sejak kapan gue pindah ke Bekasi? Aku itu orang Cirebon Dan kagak pernah kemana-mana juga Cirebon-Cirebon banyak Cirebon City Cirebon City Semua mau perasaan kenal? Hmm, siapa ya? Kak hmm? Hase orang mana Hase? Enggak alis matanya rotok bener lagi. Ini bukan rontok ah. Bukan alis mata, ini bulu mata. Bulu mata gue ompong. Ya, pasti juga dibenerin. Kamu sudah benerin malam-malam ditidur tuh, eyelash Yang mau habis bulu mata aku udah tidur. Kira kenapa sih dia bisa ompong di tengah-tengah gitu ya, kan bestie. lu bisa naik ngaji, naik Cirebon, iya di Cirebon, v bukan di Bekasi, bukan di Bandung, bukan di Cogl, bukan di Tanggerang, ah kalau lu di nggak dibaca, ah iya, berarti nggak kebaca sama v yang skip, <tuh> v cuma bisa baca berapa komentar nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, cuma bisa baca enam komentar tuh kalau masuk kan ada notifnya ini sedang menonton ini sedang menonton ini sedang menonton jadi ke skip skip skip skip gitu ke scroll cuaks Anggun dah bre bre maci bre cuaks iya belum matang di bawah baru jemput ya wangi jemput gue catok kemarin skrim jemput gue Halo mbak cari kemana feel ini nih cari cari cari cari hmm -cari. carinya belum ditouch terlebih makin cantik aja nih terima kasih kak ya, Rendi, amin makin cantik belahan jiwaku, aw oh. belahan jiwaku kenapa kata ya, skop terkaget-kaget, kamu terkaget-kaget, kamu tercandu-candu, terus kan sudah subuh, baru bangun, baru bangun baru seperti itu, So kasarno. Harno. Nada true item. Ini ya, karena Kia mau lo pasti asik nyobrek. Asik banget deh. Ah pokoknya asik berebre emang gua mau beri Bre bre bre, asik banget bre. Lu asik lu asik kan, bre gitu bre. Ceri ini enggak ada ya, Vio. Ini ceri di depan, ceri Bang. Aduh, mata lu kemana ada fokusnya? Ini ceri Mas ya, ada di sini Bang. Astoge. Tuh ke mana-mana itu ceri nempel kagak bisa gue caput nah, kagak bisa. Nempel Bang, gimana ceritanya ceri hmm. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> itu bisa hilang? Eh. Itu sih gua kalau kalau minum tuh masih kasi pasti sendawa. Ya gimana ya? Lu kan cewek, fe, ya. Gimana ya? Takutnya kalau gua nahan atop, kentut gue nanti yang keluar ya kan dari bawah. Atas tahan, bawah keluar, perut, gitu kan. Mm. Gitu, atau harusnya gitu. Apa oh, tuh? Oh, <tuh> udah. Ah, gua menungguin nanti mules. Gua udah balik-balik. Papa -balik. waste udah 3 kali. Ya? Shikur. Hai Surabaya hmm. Halo Surabaya sebet dah bre iya bre hmm. Maksudnya cerinya punya aku yang... ya kamu enggak ya Hmm kami ceri kak, gak bisa dicabut nyet Kalau bisa dicabut gue bagi-bagiin nih ceri Bagi-bagiin nih Ceri atu, lo atu, lo atu, lo atu Mau lu simpen, mau lu laminati, mau lu pungut Sampai besok pagi juga baru lu makan juga Sorry okay. Ceriwana nggak bisa dibagi enggak bisa dipanen juga sedih gue tuh pada minta tapi gimana aku punya kebun ceri semoga nanti gue punya kebun ceri amin amin amin amin bantu aminin co bantu aminin amin gue punya kebun buah gitu ya kan buah mangga gedong buah ceri yang manis-manis yang asem-asem kayak kelek gue juga ada gitu ya kan besti ya ampun ngelek anjing nulek cow business, gitu ya kan sampai ke ulu hati sampai ke sampai ke terkongkongan nih, sampai tenggorokan mentok. oke ditanya, ah, ada, aduh aduh ada, ada, pagi, pagi juga ke Ari, ke Julian, ke Sophie, Anthony kak mana tuh kebun cerinya nanti gua bikin kebun ceri ya bestie kagak pada beli kebun ceri gue gua tampol lu nah. <tuh> ya ah miring ada apa nih pagi-pagi nyapanya apa nggak tahu oh, gue nggak bisa tidur kayak randy gue mau main game ya pagi-pagi tuh aja nger ntar siangan aja nge-pustring iya ya kalau nge-pustring tuh enaknya tuh siang gitu ya jam 11, sore, pagi-pagi juga enak sih sebenernya nge-pustring dari jam dari jam 1, jam 12, pokoknya malam dari jam 11 ke atas kalau siang kadang ketemu nak-nak toxic toxic number one skill number ke berapa anjir, number ke 1000 maybe eh kaget kaget kaget kaget kaget hmm hmm hmm tuh kaget nih cium cium cium ketek gue nih kaget gue nih. Huh. ah aduh enak banget cucu -cu. rasanya aduh beli rumah yang nanti cowok nyumbet ketek gue apalagi jumlahan gue kan ah terbawa-bawa mimpi lu nanti mm hmm udah BPOM BP, om. <laughs> BP kis kinkir B Om ada-ada sebenarnya kalau ya, tuh leher gue berapa garis nah satu dua garis nih leher-leher mm, menguntungkan nih bagi jantan bagi laki nih cewek berleher leher bergaris-garis nih mm, menguntungkan kali bos membawa membawa apa ya cokol leher cewek bergaris itu apa uh, gitulah pokoknya eh, ada di sebelah itu kontennya Cewek-cewek lehernya bergaris gini, beuh, menguntungkan banget bagi seorang pria, bagi seorang kakas yang memiliki itu wanita Ya ngasih, Astoge, ge, cerinya masih segar mbak, iya dong kak ojan Kak setiap hari pupuk, pupuk, pupuk, pupuk, pupuk, pupuk. jadi makin segar tuh ceri, Gitu, joget dong kak, biar asyik ya, kagal -kaga ini, kagak live streaming lagi karaoke, gua coba joget lihat <gitanya> penting banget ke Arif coba pantat lo gue lihat gimana ke Arif eh apa apa pagi kapal pagi kapran tanggal togel tanggal togel hari hari togel hari hari togel dong dong dong dong dong togel deh togel deh Paisia ulah lapak di dia Hmm, hilangkan lu. Hmm, lapak di dia, hmm, um, depak lain. Hayo, sadai, nyir-nyir meling. <goyang> pagi mau saya cantik, pagi hari, belah umur, belah harga. Oh, mbak bisa congkak ke intumu. Oh, oh, oke oh. <goyang> oh. <goyang> kita kamu ngeberkeluarga teh, mulanya berkeluarga, berkeluarga sama, sama kamu aja gimana kayak RV pakai jilbab biar ndak dilihat terus gue pengen pakai jilbab itu dari diri gue sendiri ya bukan disuruh-suruh orang jadi mending nanti aja lu jalur jeruk gitu ya kan mama apa tuh nggak paham aku yakin ya paham ya udah belajar menghamin aku aja gimana mau nggak mau nggak ah gak kedip-kedip nah, Serem manjar jadinya Kedip-kedip maksa Kapan live di Plinko? Gak pernah live di aplikasi lain Selain di Facebook kakak enggak pernah Gak pernah live di aplikasi lain Facebook only Fanspage only Makan cucur, neng apa? Cucur, Neng suka cucur Sukanya belakutak Nah, itu cucur tuh yang ikan yang baunya gak enak itu, ga tau gue kesukaan mak gue deh itu kayaknya cucur ya hmm. yang udah tahunya bukan sih, ga tau gue kayak mau aja ajarin lato-lato dong mbak aduh jangan sama aku mas, nanti cewek kamu cemburu lagi dikit gue pelakor lagi, gue kan bukan pelakor, gue kan macan, mama cantik redanya bisa melintir ya, melintir kayak mana? Oh. gimana sih yang kayak temanku gitu? ini ih eh, jijik kali cok kayak gitu gitu temen temen gue lidahnya begitu begitu gitu gitu pemahami itu mudah tapi tapi eh tapi bagusnya Gak sanggup kali breng ngomong apa breng ngetik apa breng jem buru-buru ngetiknya breng hmm Jangan buru-buru, breng, ngetiknya, breng gue, kayak gitu cu, temen gue Apa, uh, lidahnya begitu-begitu Gitu-gitu <laughs> Keluar nanti, eces <adjust> gue <laughs> Hayang kawin, hayang kawin Bogornya di mana, Tebo? Bukan orang bogor Aku orang Cirebon cuman pengen lah nanti sesekali gue liburan ke Bogor gitu ya kan. Libirin mainin dong. <tip> ya <Kayak> pantat ayam. Je <tip> homeworknya bagus always C homework. Lanjut maksa. Pantet ayam yang masih kecil tuh, yang di mamang, -mamang yang warna-warni. Dan pantatnya begitu kali ya, cengap-cengap gitu ya. Brother, no, I'm not brother, I'm your sister. Sister, not brother. Brother, it's you, not me. I'm a sister. I'm C. Not he. Ha. Hi Adila. Di bawah cherry ada apakah? Poli loli loli poli. Good morning, morning karamio. Yo, sekarang live yuk. Buset. Buset, bener Ada siapa aja? Oh kira ini bogor, bukan Cirebon, cantik anek, amin ya Allah, cantik selalu Cantik selalu, Cirebonnya aku dicirkot, culik ya, ya, culik ya, culik siap Iskan lagi musim culik ya oh, takut. aku takut, takut, takut, takut, dinakalin Kayak tomat gak nah, iya, bisa makan orok Udah <tuh> lagi ya, ini halaman Gue kalau udah ngomong kayak dajelnya keluar ya, maaf ya kira main game kak live main game juga gue bingung, open mabarnya deh beneran open mabar satu XP land yang ngerti item gitu ya kan gue dikira gira nyoy. aku itu 26 nya 26 22 aku 22 kakak tiktoknya kak Vio Favi Fu vi, Fefo, Instagram gue, Vio Favi Fu vi, Fefo, fa, kamu lihat Instagram Vio nanti ada nama sosmed yang Vio punya ada di situ. Kalau tidak ada yang di situ sosmed yang Vio punya berarti itu fake account. Apalagi live live streaming di aplikasi apa, aplikasi B, aplikasi C, no, nggak pernah. Depan CSB kabedual ya kacah ya nah, udah ngantuk kan enggak aku 19 monyet banget gemeng gemes sama omencum komis gemes gemes Aduh kagak lagi pengen ngomong bahasa Inggris nih ya kagak-kagak kaga... males ngomong translate-nya apa oh, iya satu jam belum sih nah, jam, nang, nang nang nang satu jam nang satu jam, satu jam kurangnya gaming dua jam, salam, sampai jam tujuh jam delapan gitu ya guys, ya ramai lanjut ya ramai ya udah, soalnya fans gue lagi kena reset nih, begini-begini ya, viewersnya. Gedung gue kayak kodok bre lagi nungging bre nah bawa lebar nah, nih pantatnya kodok nih ya, ini kaki kiri, ini kaki kanan kodok, nah ini palanya kodok, nah, kodok nungging banget gitu ya kan, hmm, aduh, nanti gue nanti mau, mau operasi hidung dah, <laughs> berasa gak bersyukur banget gue operasi hidung, cerita aku tante jangan kamu jajanin boros tadi udah bangun siapa ya? berapa menit lagi nih 54 lima enam menit lagi enam menit lagi ah, ah. <gum> Bang, mau tanya hobinya apa my hobby is sleeping my skill is sleeping hmm, etak etak hobi lain sleeping deh, sleeping day sleeping slonjor sleeping slonjor nonton netflix Ah, nges. Sampai biumur lu nonton Netflix. Kagak ada ayam Ha ha. nonton Netflix. Banyaknya lama lama laki yang suka mulus-mulus kepala. Mau mau mau. Mulus lagi, Bang. Mulus lagi, Bang. Dikit lagi, Bang. Dikit lagi, Bang. Atau emono lu orang-orang? Pain apa sih relu? Mene-mene. Pain Men gue apa? Bukan? cerbonnya keluar kan? Eh sebenarnya gue tuh mempunyai banyak pribadi gitu ya, bestie. Jadi yang tidak mengerti, mohon baca transliteran di bawah ini. Oke. Okay. Kenapa perempuan kalau udah salah tetap nggak mau dibilang salah? Kenapa ya? Karena perempuan itu selalu benar. Eh enggak. Kata siapa? Perempuan selalu benar. Keluar malam salah. Iya kan? Pakai baju ini salah. Iya kan? Pakai hijab salah. Iya kan? Terbuka tertutup salah. Ngerokok kagak ngerokok salah, ya kan? Rata-rata cewek ngerokok disalahin. Kalau cowok, kalau cewek hijaban, kagak hijaban ngevape kagak disalahin. Serba salah cowok jadi perempuan itu cowok Serba salah banget. Keluar malam padahal habis kerja, dikira ngelon. Eh pada habis keluar ya kan sama laki gue atau gak sama sepupu gue sama emak gue gitulah serba salah cowok jadi cewek itu sebenarnya <guluh> diri cowok juga salah mulu, ya pokoknya semua serba salah aja dah pokoknya gitu dah ah ribet kalau <guluh> kalau kayak begitu hmm, salah semua pokoknya jadi yang menurut itu benar di diri lo ya udah benar belum tentu yang menurut benar diri lo itu benar di mata orang lain gitu ya kan jangan ngurusin omongan orang lain dulu kalau gak ada kelar-kelarnya kalau hidup-hidup lo nanti hidup di hidup di nuangan omongan orang gitu ya kan nanti gue jadi sekecil ini gua mau maju takut mau kesini takut mau ke depan salah ke belakang salah gitu ya kan jadi ini serba salah bre enakin aja yang enak bre gitu bre kan cewek selalu bener bre ya kalau dalam relationship mah memang begitu harusnya ya bre ya cewek yang cewek yang salah cowok yang minta maaf giliran cewek yang salah tetep cowok yang minta maaf itu tetep banget bre itu harus banget bre makanya jangan dikasih jatah sayang itu kebutuhan sayang lu kagak normal bre tiga kagak ngasih jatah ah gimana sih bre bre aduh masa bodoh bo berapa bo berapa kayak ditanya bo berapa astaga gue ini macan mama cantik bukan kupu-kupu lu jangan nanyain nanyain bo gue macan mm, bukan kupu-kupu pabo -kupu. pabo yang begini nanya lu kegedapin gimana maupun bo Cahaya bulan, nublade, cahaya bulan ini gue tuh pake efek, tapi efeknya kok gak nembus, biasanya kalau pake efek kan e, bibirnya nembus gitu ya, kan. Ini kalau gak nembus tuh co, efeknya cok, the best lah ya efeknya, ciao Bella, ciao Bella bakar belanja rambutnya ternyata ngebangar bakar, bakar via ya, ada udah, udah dibakar no. yuk mati dia gua bilang nah mati lo, dikacangi lo, ye cenggeru ye mati ah sampai mati dia cok gira-gira dikacangin kagak diisep-isep ya kan siap perjaka aku hilang perjaka aku hilang yakin siap perjaka aku hilang bukan gara-gara tanganmu perjaka kamu hilang bre bre kok gue jadi ngomong bre sih gara-gara Andre bre Bang Andre bre nama lu diganti jangan Andre jadi Abre gitu ya kan Abre hai Abre nama gue gua jadi Abre bukan Andre hai nama gue Abre Kenapa nih lo Abri? Kebiasaan gue kalau ngomong Abri, jadi gue lihat tidak punya Abri. Begitu, uh, cocok, cocok kali Abri, Abri. Nah, mau orang asing, cowok apa ya cowok? Sampai dengan nengen aduh, gue mau ngomong Jawa nih. Tadi gue mikir dulu. Sampai anak di rumah nih, ah, sampai anak di rumah Hebre, yo, Tuh, Kau kalau ngomong Jawa ngomong sendiri, harus dipikir dulu. Kau gak bisa ceplos ceplos Lupa, gue nanti ngomong apa? Emang lu orang Cirebon juga, ya balik lagi ke lu. Emang emang Ira, emang Ira orang Cirebon. Iya Ira Cirebon Ira Ira isun isun. Agak bisa bre, harus bisa bre. Awalnya nggak lari. Mbak berapa lagi kafe? Hmm, nanti Mbak berapa? colik aku dong, nggak mau dong. hai, Fernando. Askap para boy pada merayu, <tuk> Tenang Gue pelatih buaya, is, kelas, badass, pelatih buaya nih bos. Feo, feo, feo, feo. Berdoa <tuk> latihan buka belum ganteng? Tumben beberapa jam segini, iya gak buta Abis itu gue malam game nanti. Nah kebiasaan mereka main berimu lo, saik lo, anaknya berarti saik. Saik lo bang, tos bang, tos. Saat bang, bang sendiri so bu, thank you. Hey cantik, hey ganteng. Pio kapan main? Gak tahu. Eh, nanti Pio main. Nanti aku mau main dari sini. Lihat like, anak dong, anak uturu. Lagiin dapat barang bagus juga ya, barang bagus gue nanti saya. Hmm? Maksudnya barang bagus. Hmm? bibit unggul gitu manis, tapi tante lobionya berapa hektar nih? Aku nggak percaya cantik aja. Terima <laughs> <Makasih>, abang. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, maaf ya, gue gila, hampir gila sih sebenarnya. Besok sejarah, masyarakat, masyarakat apa masyarakat? musram musram musram musram di ditanya saya seberapa. Lu takarin aja sendiri pakai tangan lu, takarin nih berapa nih gua di depan nih. Nih lu takarin dah pakai tangan lu sendiri. Kebek tuh, kebek tuh di tangan lu. Lu ngerti kebek nggak, mumpel <guluh> Ada Bang Jo sama Ari Bye guys. Film off live dulu. Off live ngobrol-ngobrol kita live nih, Oke, okay? bye-bye. See you. Nanti siang kalau Vio nggak tidur, Vio live lagi ya. Nanti siang berarti ada anak gue ya mm -mm, ada anak gue sama cewek, biasanya gak pernah tuh pake sayang, pake bre terus semua oke okay, bre, gue off dulu ya bre bye bre nanti gue baliknya live-nya live gaming bre kita nge-push bre nanti minta notif, notif apa bre? eh notif, kan keceplasan bre lagi <laughs> notif apa san? lu mau notif apa? notif Saweria dong san? Bapaknya mana sih? Bapaknya banyak kakak. <guruh> Ada iramanya cowok. Udah mau oh, gak kelar kelarin ini? Dia lipnya gue balap game ngumpet sih. OTW satu kak nih guys. I'm Filipino. Hi Filipin. Fernando. Hello welcome bye bye See you next time. Mwah. Orang mana yang muda? Orang orang angsa wah. <guruh>